Guys unboxing lagi dan ini dari Kocak eh ini dari Kocak tuh ada 360 Kocak jadi ini aku memenangkan menangkan quiz quiz di Instagramnya Kocak yaitu nge screenshot uh, kak broadcasting yang si apa tuh namanya larva nah ini tebak siapa kak ini aku sudah buka nah kita bukanya lo dari kaisix even of day yongka Pil dubun ini foto ini stiker stiker terus ini thanks card ini foto-foto foto-fotonya foto berlima bertiga bersendiri Oke, okay. kalian mau lihat semuanya? Baik, aku kasih tunjuk, kasih aku, kasih lihat. Begini, nih apa kalian melihatnya? Apa kalian neres? Eh, apa? apa kalian melihatnya? Apa kalian melihatnya? Oke, okay, ini disponsori oleh Melod Diary thanks scuff-nya juga dari Melody. kita buka pertama yang sudah terlihat jelas Glow. Aduh. Wow. Wow. Pulsanya kelim-ke-liangan. Oke. Iya. Masya Allah. Sabar. Oh. Wow. Nih, nih, nih, kalau kalian mau lihat nih, nih, nih, nih. Banget. Dan ini albumnya. Dapat apa ya? Dalamnya lebih gak sih, pasti ada dong Dita Dita hai, hai, hai, hai, hai, ganteng, -ganteng. dan aura estetik estetiknya. Ini sudah dibuka tanpa cover. Intip dulu. Ada apa? <Gasih> ada. Apa? Saya menemukan sesuatu, guys. Ah. Ini Ini lirik stiker. Baca lirik stiker. Oh. Ya, pakai hangal semua. Satu statementnya pakai bahasa Inggris nih. Terus ini. ini apa ya? Berfungsi untuk apakah ini? penggaris foto. Nanti ada di sini kita bisa. Ini apa ya? Oh lagi di luar angkasa. Kalau kalian lihat, oke, okay, baik. Ini mereka bertiga. Disini mereka bertiga. Ada lagi, guys? Sendiri, guys. Ada, kenapa bentuk kayak gini? Begini. ini tuh jadi potongan-potongan lirik gitu, eh potongan lirik potongan hard covernya nih warnanya ini balik kan? oh nih nih ini kan sama beda gaya doang beda gaya doang nah kalau balik kalian akan melihatnya ini cover yang tadi mana nih kira pokoknya kafe nya tuh, benda terus bisinya lucu ya nggak kotak bisa ditaruh belakang handphone nggak karena nggak kotak nggak bisa, baik Tiga by lima puluh lima, lima ratus lima puluh lima, lima ratus di puluh di lima di paling belakang Karena aku XL ya X shopxoL jadi kayak sama basic aku kenalnya tahu lagunya orang-orang yang aku tidak kenal tapi aku suka lagu-lagunya semuanya. Foto mereka dari sekian banyak setebel, dari setebel album ini, dari setebel album ini, foto mereka bertiga itu cuma cuma tiga guys, cuma empat, cuma empat, satu, dua, tiga. rak belakangnya bulan, udah sisanya stabil ini sendiri-sendiri, kayak buku novel. Udah sekian semuanya, kalau mau lebih lengkapnya lihat fotonya ada apa aja gambarnya apa aja mukanya wanpil gimana Yongki mana Dun gimana nonton di YouTube aku ada